Kalau pimpinannya yang nyuruh adalah pimpinan yang saleh yang beriman sehingga ketika dia lapor nanti dia bilang, "Komandan, ternyata ustadznya radikal." Kenapa? Ya karena dia ngomong begini-begini, "Kamu yang bodoh, itu benar Islam yang benar tuh begitu." Ah gitu ya kan? Nah, ini berarti pimpinannya oke nih, gitu. Cuma kalau pimpinannya enggak oke, ini yang jadi masalah. Ya, dia sudah dengan rajinnya mencatat dia bilang oh ustaznya masyaallah ustaz ya, komandan masyaallah ustaznya ayatnya cakep hadisnya mantap ini, ini. ha ngomong begitu ini radikal ah, ya kan? jadi lain innam fa Orang ada pandemi ya. ya saudara saudaraku rahimahumullah. Tema kita pagi hari ini adalah Islam di tengah tantangan zaman. Sebenarnya Islam itu sendiri di tengah tantangan apapun itu nggak ada masalah karena Allah Taala telah mengabadikan di dalam surat Al-Ma'idah pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan din kalian, Al-Islam maka janganlah takut kepada mereka tetapi takutlah kepada aku jadi Allah sudah menjamin bahwa Islam sebagai din, dinullah, itu sifatnya unbeatable, ya, tidak bisa dikalahkan. Sehingga Allah bahkan menegaskan bagi orang kafir yang ada hanyalah keputusasaan untuk berpikir mengalahkan Islam. Jadi sekali lagi, Islam menghadapi tantangan apapun enggak pernah punya masalah. Yang punya masalah tuh umat Islam. Karena kita kumpulan insan, kumpulan manusia yang Alhamdulillah diberi hidayah Allah untuk memeluk Islam ini. Tapi tetap saja kita manusia. Manusia dengan segala kelemahannya, kurangannya sifat lupanya sifat khilafnya ya karenanya kalau kita bicara umat Islam di tengah tantangan zaman itu baru relevan ya. tapi Islam sendiri tidak pernah menghadapi tantangan apapun lalu mengalami kesulitan tidak ada yang menghadapi kesulitan itu kita manusia pemeluk ya. Islam itu sendiri dan problema tidak bisa membedakan antara Islam sebagai dinullah dengan umat Islam sebagai penganut ajaran Islam. Ini banyak sudah menimbulkan masalah. Termasukkan istilah-istilah seperti kadrun. ya Itu istilah yang sebenarnya bagi kita mestinya kita tidak tersinggung. Tidak ada masalah dengan istilah kadrun itu. Sebab kadrun itu sesuatu yang kaitannya dengan manusianya Pak. Ya namanya manusia memang kadang-kadang mengandung kebaikan, kadang-kadang mengandung keburukan. Ya. Karenanya yang jadi masalah adalah ketika kemudian ada upaya-upaya untuk memberi penilaian terhadap Islam yang merupakan unbeatable religion, agama yang tak terkalahkan ini, sebagai sesuatu yang sepertinya sama dengan agama lain. Ah, ini baru masalah. Ya. Jadi statement-statement seperti semua agama sama, ya, semua agama baik, ya, ini statement yang bermasalah, serius ini masalahnya. Ya. Tapi ketika kita melihat umat Islam, katakanlah dilecehkan, ya dianiaya, ya, itu hal yang sebenarnya kita sebagai manusia ya bisa memahami karena apa karena manusia ya memang kadang-kadang mengalami ke, memiliki kekurangan bukan kadang-kala sering tapi ketika Islam sebagai din kemudian diberikan penilaian yang tidak pada tempatnya ini yang kita nggak bisa tawar bagi kita nggak ada kompromi ya nah karenanya untuk lebih mendalami makna dari judul ini kami mengangkat tema yang berjudul urgensi makrifatul zaman. Pentingnya memahami kondisi zaman ya, dalam konteks kita sebagai umat begitu. Jadi zaman ini selalu mengalami perubahan, Pak. Dari satu zaman ke zaman berikutnya. Jangankan kita bicara zaman yang mencakup umat yang luas dan waktu yang panjang. Sedangkan kita bicara tentang satu pribadi, manusia saja dengan usianya di dunia yang terbatas, ya, itu sudah terlihat, seorang manusia itu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, itu mengalami perubahan terus-menerus. Dan memang ini tabiat dunia. Dunia itu tabiatnya tidak ada yang permanen. Ya, makanya disebutnya fana. Ya, fana itu sementara, Pak. Lain halnya dengan akhirat. Kalau akhirat itu permanen, Pak. Akhirat itu bako, lestari ya kekal begitu tapi kalau dunia ini semua serba sementara serba jangka pendek ya. dan kita selalu berubah-ubah pindah-pindah dari satu jangka pendek ke jangka pendek berikutnya berpindah dari hari ini beruntung esok hari rugi ya. hari ini bergembira esok hari bersedih ya. itulah dunia Pak Nggak bisa kita mengharapkan di dunia tuh gembira, terus itu bukan dunia. Namanya itu namanya surga. ya Surga itu tempat kita akan gembira terus-terusan, dan mudah-mudahan kita masuk ke sana. ya Dan Allah Ta'ala menggambarkan surga itu berbeda dengan kegembiraan di dunia. Allah menggambarkannya sebagai "makifina fihi abada". Makifina fihi abada, kesenangan di surga itu berbeda dengan kesenangan di dunia seandainya kita di dunia ini dapat katakanlah keberuntungan sehingga dikasih hadiah rumah mewah di pinggir laut hari-hari ya. pertama ya kita sebagai pemilik rumah itu pasti gembiranya luar biasa tapi dengan berjalannya waktu kita mungkin pelan-pelan mulai merasakan Biasa-biasa saja. Nah, gitu. Bahkan bisa-bisa sampai titik suatu ketika mulai bosan. Nah, gitu. Mulai melihat rumah lain yang ada di tepi pantai, kok lebih bagus dari rumah kita. itu, ya kan? Padahal tamu-tamu yang datang itu semua berdecak agum melihat rumah kita itu. Itu tabiat kegembiraan di dunia. pak, Kegembiraan di dunia itu sifatnya bisa mengalami erosi, ya? penurunan kualitas apa namanya rasa gembira kita tapi surga itu makifina fihi abada jadi terus-menerus diwarnai dengan keterkejutan akan satu kenikmatan baru lagi kenikmatan baru lagi ya kan makanya ada hadis nabi yang menjelaskan bahwa sekali sepekan penghuni surga itu akan bertemu dengan Allah subhanahu wa taala lalu sepulangnya dari pertemuan itu sampai di rumahnya dia akan disambut istrinya yang mengatakan, abang hari ini makin ganteng aja, gitu ya. Terus begitu pak, tiap pekan begitu. Masya Allah, nggak kebayang, ya nggak kebayang. ya Makanya dikatakan Mala'inun ra'at wala uzunun sami'at, wala khutar ala, qalbi bashar. Nggak pernah terlihat oleh mata manusia kenikmatannya, nggak pernah terdengar oleh telinga manusia kenikmatannya, dan tidak pernah terbersit di hati manusia. Ya, fantasi kenikmatan surga itu. ya Nah, jadi kita perlu membahas memahami kondisi zaman karena zaman berubah-ubah. Sebagaimana bagi seorang manusia dia berubah-ubah, sebagai umat juga kita mengalami perubahan kondisi zaman, Pak. Dan setiap perubahan itu menuntut ya jenis amal yang berbeda. Ketika umat Islam sedang berjaya, Tuntutan amalnya berbeda dengan ketika umat Islam sedang kalah. Ya. Nah, karenanya kami ingin mengajak kita sama-sama memperhatikan hadis-hadis Nabi yang sudah jauh-jauh hari ya, memprediksi apa yang kita alami sekarang ini. Ya, jadi semua yang kita akan bicarakan ini merujuk kepada kala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setidak-tidaknya kami mencatat ada delapan poin yang menggambarkan kondisi zaman yang sedang kita jalani sekarang ini poin pertama ini adalah babak paling kelam dalam sejarah umat islam yang kedua ini adalah era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum yahudi dan nasrani alias the western civilization peradaban barat yang ketiga ini adalah era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita Itu bahasanya Nabi demikian. Yang keempat, ini adalah era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah? Riddah itu apa? Kemurtadan. ya. Yang kelima, ini era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya, ghairul muslimin. Yang keenam, ini era di mana musuh-musuh kaum beriman tidak takut lagi akan kaum muslimin. Yang ketujuh, ini era di mana kaum muslimin terjangkiti suatu penyakit yang sangat mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada hepatitis, tifus, demam berdarah, ya apalagi sekedar covid. Ya, namanya wahan. Lalu yang kedelapan, ini era di mana kalangan ar mendominasi urusan publik, urusan umum. Nah, kita akan coba selami satu persatu, ya babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ya Kita saat ini umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. Kenapa? Karena inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita umat Islam dengan kekalahan. Sedangkan kaum kafir Yahudi Nasrani Barat Eropa Amerika diizinkan Allah memimpin dunia. Sepakat bapak-bapak dengan ini? Sepakat? Atau mungkin ada yang ingin berpendapat sebaliknya? Wah wow, Ustaz salah Ustaz, Ustaz ini ekstrim. Umat Islam lagi berjaya sekarang. Justru Yahudi Nasrani yang ngekor sama kita sekarang. Ada yang berpendapat begitu? Kalau ada, saya segera usulkan kepada yang berpendapat begitu, tolong ke belakang, wudhu dulu. ya. Jangan-jangan tadi pagi, sholat subuh, gak pakai wudhu. Sehingga belekan gitu. Gak bisa ngeliat mana yang hitam, mana yang putih, mana yang terang, mana yang gelap, mana yang laki, mana yang perempuan. Itu ya. Jelas, Pak, hari ini, we are not a victorious ummah. Kita hari ini umat Islam, bukan umat yang sedang berjaya, Pak. Kita ini umat yang sedang kalah, Pak. Realitas itu harus kita terima, Pak. Ya. Dan di sini ada kata-kata diizinkan Allah, kita umat islam Indonesia tidak berbahasa ibu bahasa Arab. Sehingga kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang kita paksakan maknanya. Misalnya, kita seringkali menyamakan izin Allah dengan ridha Allah, padahal ini dua perkara berbeda Pak. Izin Allah itu artinya Allah takdirkan sesuatu itu terjadi. Tapi ridha Allah itu sesuatu yang terjadi itu dirahmati Allah. ya Diberikan pahala oleh Allah karena kejadian itu. Nah tidak semua yang Allah izinkan terjadi di dunia serta-merta Allah ridha'i, tidak. Ya. Contoh, saya dengan Pak Zainal sejak beberapa hari yang lalu berencana mengadakan acara ini. Dan Alhamdulillah Allah izinkan. Jadi ini ya sudah nih barang ini jadi nih. <laughs> Allah izinkan dia jadi. Allah ridha dengan majelis ini nanti dulu. Nanti dulu. Kita harus lihat ya. Kita lihat apakah materi-materinya sejalan dengan Quran dan sunnah, apakah materi-materinya memang sesuai dengan arahan Allah dan Rasul-Nya. Kalau begitu insyaallah diridai Allah. Dan itu pun bagi narasumber. Tapi bagi yang yang hadir ya, talib ya kan yang menuntut ilmu ya kan itu tergantung juga kalau memang dia datang duduk untuk mengejar ridha Allah, mengejar ampunan Allah dalam menuntut ilmu, ya mudah-mudahan dia termasuk di ridha Allah, hadir di situ tapi bisa jadi kan, ada yang hadir dengan tugas, tolong dicek nih radikal enggak ustadnya, misalnya gitu ya kan, mungkin enggak ada yang begitu pak. itu diridha enggak sama Allah, tergantung juga, kalau pimpinannya yang nyuruh adalah pimpinan yang soleh yang beriman, sehingga ketika dia lapor nanti dia bilang, komandan Ternyata Ustadznya radikal. Kenapa? Ya karena dia ngomong begini-begini. Kamu yang bodoh. Itu benar. Islam yang benar tuh begitu. Nah, gitu, ya kan? nah ini berarti pimpinannya oke okay, nih. gitu. Cuma kalau pimpinannya nggak oke. Okay, ini yang jadi masalah. ya Dia udah dengan rajinnya mencatat. Dia bilang, oh Ustadznya Masya Allah Ustadz. Ya, Komandan Masya Allah Ustadznya. Ayatnya cakep. Hadisnya mantep. Nih. Hah? Ngomong begitu? Ini radikal. Nah, ya kan? Jadi lain ceritanya. Nah, jadi Saudara rahimakumullah begitu juga dengan kepemimpinan. Ya. Allahu Ta'ala sudah menyatakan dalam surat Ali Imran, bahwa Allah yang berhak sepenuhnya menentukan kepemimpinan itu jatuh ke tangan siapa. Itu hak Allah. Tuktil mulka mantasha wa tanzi'ul mulka mimmentasha. Allah berikan kekuasaan, kerajaan pada siapa yang Allah kehendaki. Allah cabut kekuasaan, kerajaan dari siapa yang Allah Kehendaki, sepenuhnya itu hak Allah. Mau Allah berikan kepemimpinan pada orang beriman kah? Orang munafikkah, kah? Orang kafir kah? Sepenuhnya hak Allah. Tetapi, mana yang Allah ridai, itu tentu ada syaratnya. Ya? Kepemimpinan yang Allah ridai, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, setidak-tidaknya harus mengandung dua syarat. Ya. Dan ini terdapat dalam ayat satu-satunya dalam Al-Quran yang menggunakan istilah ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Di dalam surat itu, ayat itu, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman. Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul. Dan ulil amri mingkum. Apa artinya ulil amri mingkum? Hmm? Apa artinya ulil amri itu artinya orang-orang yang dapat wewenang. Ya? Wewenang apa? Mengurus, urus apa? Urus masyarakat. Berarti pemimpin. Ya, para pemimpin mingkum dari kalangan kalian. Ya. Nah, jadi ayat ini menarik sekali, pak. Ayat ini menyebutkan tiga pihak: Allah, Rasul, para pemimpin di antara kalian. Tetapi, di depan Allah ada ati'u, ta'atilah. Di depan Rasul ada ati'u, ta'atilah. Di depan ulil amri minkum, enggak ada ati'u, enggak ada ta'atilah. Yang bermakna apa? Menta'ati Allah, menta'ati Rasul, sifatnya mutlak. Enggak ada kompromi, enggak ada tawar-menawar, enggak ada cerita tanya-tanya lagi. Tapi yang namanya menta'ati para pemimpin di antara kalian, sifatnya tidak mutlak. Bersyarat ya. Dan syaratnya setidak-tidaknya dalam ayat ini ada dua Syarat pertama harus minkum Harus dari kalangan kalian Kalangan kalian kemana larinya? Ke awal ayat Hai orang-orang beriman Jadi pemimpin yang berhak ditaati Yang mendapatkan keridhaan Allah Adalah pemimpin yang beriman ya. Tapi itu baru syarat pertama dan Alhamdulillah, belakangan ini di kalangan umat Islam yang rajin ngaji, syarat pertama ini sudah dipahami. Cuma sayangnya, cuma syarat pertama. Padahal syarat kedua. Syarat keduanya di ayat ini juga diterangkan. Fa'in tanazaktum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasuli'inkum tum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Artinya, dan jika kalian berselisih pendapat, tentang satu perkara kembalikanlah urusannya kepada Allah yakni kepada Al-Quran Kitabullah dan kepada Rasul yakni As-Sunnah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari hari akhir ya. jadi syarat kepemimpinan yang Allah ridai syarat kedua bahwa pemimpin itu dalam menghadapi masalah apapun tidak merujuk kepada selain kitabullah was -sunnah. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, maka kepemimpinan itu diridai Allah Subhanahu wa ya. taala. Baik. Nah, jadi saudara-saudaraku rahimakumullah, apa dalil kita mengatakan bahwa umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarah. Ini dalilnya. Hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Jadi Masya Allah, ada satu hadis, Nabi meringkas perjalanan umat Islam dari awal beliau diutus sampai umur umat Islam nanti berakhir sebelum kiamat. ya Ternyata kesimpulannya, umat ini akan mengalami lima periode, lima babak, lima fase dalam perjalanan sejarah. Ya. Dan uniknya hadis ini, setiap periode diberi nama oleh Nabi kita sesuai dengan karakter sistem kepemimpinannya. Dan Qaddarullah, kita ternyata sekarang ini sudah berada di periode keempat dari lima periode tersebut. ya Ini bahasa Arabnya ya, ini aslinya ya. Nah sekarang kita lihat terjemahannya. Jadi kata Nabi, kalian akan mengalami babak pertama, periode pertama namanya periode an kenabian. Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki kemudian ketika Allah berkendak, babak pertama itu pun berlalu. Qaddarullah sudah berlalu babak pertama apa cirinya, ciri babak pertama adalah para sahabat generasi awal umat islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW pada masa itu, ya, itu periode pertama ya. dan karena yang memimpin langsung Nabi Muhammad SAW berarti ini adalah sistem kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat islam, Enggak ada tandingannya sebab Nabi kita sudah digelari Allah dengan gelar Uswatun Hasanah, suri tauladan yang terbaik maka ketika beliau menjadi nabi, menjadi pemimpin ya kan, itu tentu kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat Islam. Dan ternyata dia berlangsung tidak lama Pak, cuma 23 tahun. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63. Berarti hanya 23 tahun. Dengan catatan 13 tahun berjuang di Mekah sebelum hijrah dan 10 tahun berjuang di Madinah setelah setelah hijrah. Dan dengan catatan juga 13 tahun di Mekah dalam kondisi kaum muslimin lemah bukan saja lemah. Karena yang memimpin di Mekah itu kaum musyrikin dan kaum musyrikin sangat tidak suka dengan dakwah tauhid, akhirnya umat Islam, para sahabat di bawah pimpinan Nabi waktu itu setiap harinya mengalami persekusi, marginalisasi, kriminalisasi, penganiayaan, penzoliman, ya, terus-menerus begitu di Mekah. Sementara 10 tahun selanjutnya di Madinah setelah hijrah, kondisi kaum muslimin makin menguat sehingga puncaknya ketika Nabi wafat hanya dalam tempo 10 tahun di Madinah memimpin seluruh jazirah Arab semenanjung Arab yang semula tenggelam dalam zulumatil jahiliyah kegelapan nilai-nilai jahiliyah menjadi hidup di bawah naungan cahaya nurul Quran nurul Islam masya Allah ya sudah berlalu periode kenabian periode pertama itu Terus kata Nabi datanglah periode kedua, namanya periode khilafatun alamin hajin nubuwah, kekhalifahan yang sejalan selaras sesuai metode kenabian, berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian, ketika Allah berkendak, babak kedua itu pun berlalu, dan koddarul sudah berlalu juga. Apa cirinya babak kedua? Babak kedua cirinya adalah ini: kepemimpinan khulafa ar-Rashidin, yaitu para khalifah-khalifah pengganti-pengganti yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia disebut Khalifah Rashidah karena mereka dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang karenanya Nabi pernah mengeluarkan statement: Alaihum bi sunnati wa sunnatil khulafa' Rashidina al, -rashidin al Mahdiyina min Ba'di. Hendaknya kalian ikutilah sunnahku dan sunnah para Khalifah-Khalifah setelahku yang terbimbing oleh Allah Taala yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Taala. Adubil nawajid, hendaknya kalian gigit dengan geraham gigi kalian. begitu. Selain dari itu, Nabi nggak ada mengarah kita, mengarahkan kita untuk istilahnya meneladaninya secara all out. nggak ada. Jadi istilahnya era kekhalifahan Sultan Usmani, misalnya Kesultanan Usmani, itu bukan keteladanan yang, yang all out harus kita berikan. Mungkin ada kebaikan-kebaikannya, tapi tidak seluruhnya baik. Atau misalnya era Umawiyah, era Abbasiyah, ya kan? Ya, itu khilafah juga, tetapi itu khilafah yang tidak alamin hajin nubuwah. Yang karenanya Nabi tidak menyuruh kita untuk adu bin nawajiz, gigit dengan geraham gigi kalian. Nah, tapi yang ini, ini adalah era terbaik kedua kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW memimpin pada periode pertama. Nah, di era yang kedua ini juga berlangsung tidak lama, pak cuma 30 tahun. Nabi waktu masih hidup sudah mengatakan setelah aku berlalu nanti akan muncul al-khulafa aman para khalifah-khalifah 30 tahun al-muluk setelah itu raja-raja akan bermunculan silih berganti ya Nah selama 30 tahun itu dari tahun 10 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah ya umat di bawah kepemimpinan sahabat-sahabat mulia sahabat-sahabat istimewa sahabat-sahabat dekat Nabi yang semuanya masuk dalam kategori Mubashiri Nabil Jannah sudah dikabar diberi kabar gembira akan menjadi penghuni surga yaitu Abu Bakar Sidiq radhiyallahu anhu memimpin dua tahun Umar bin Al khattab radhiyallahu anhu memimpin sepuluh tahun Osman ibn Affan radhiyallahu anhu memimpin dua belas tahun Ali bin Abi Talib radhiyallahu an memimpin 6 tahun. Dan Hasan bin Ali radhiyallahu huma memimpin cuma enam bulan. Ya. Nah, inilah para khulafa Ar Rashidin Khalifah-khalifah yang terbimbing langsung oleh oleh Allah taala. Ini era kepemimpinan terbaik kedua dalam sejarah umat Islam. Terus datanglah periode ketiga. Nabi bersabda namanya periode mulkan abdun. Raja-raja menggigit Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkendak, babak ketiga itu pun berlalu dan qadarullah sudah berlalu juga. Apa ciri babak ketiga? Babak ketiga cirinya adalah, mereka para mulkan adhan ini merupakan para khalifah. Ya khalifah juga mereka. Julukan mereka itu khalifah. Pemimpin tertinggi umat Islam waktu itu julukannya khalifah. Kalau julukan pemimpin tertingginya khalifah, berarti sistem bermasyarakat bernegaranya namanya apa? Khilafah, ya kan? Sebagaimana kalau pemimpin tertinggi gelarnya presiden, sistem bermasyarakat bernegara namanya republik. Ya, kalau raja, berarti sistem bermasyarakat bernegara namanya kerajaan. Ya, nah ini khalifah, berarti sistemnya khilafah. Dan ciri khas khilafah itu apa? Memberlakukan kitabullah wa sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Ya. Terus kenapa Nabi tidak menggelari mereka sebagai khilafah alamin hajin nubuah? Ya. Sebab memang ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya pola suksesi pergantian khalifah ke khalifah berikutnya meniru pola kerajaan. Ya, Dia boleh bernama khalifah, Pak, tetapi pola pergantiannya, suksesinya meniru pola kerajaan. Apa ciri khas pola kerajaan? Ciri khas pola kerajaan adalah waris mewarisi, turun temurun. Ya. Ada keluarga tertentu yang dianggap berdarah biru, yang mana jabatan tertinggi khalifah itu hanya bisa pindah-pindah di kalangan keluarga itu saja. Begitu, ya. Sementara kalau di era khilafah Alamin Hajin Nubu'ah, Abu Bakar enggak ada hubungan darah dengan Umar. Umar enggak ada hubungan darah dengan Usman. Utsman enggak ada hubungan darah dengan Ali. Ali enggak ada hubungan darah dengan Hasan? Ada, dia ayahnya Hasan. Tapi Hasan dipilih sebagai khalifah pengganti Ali setelah dibunuh oleh tokoh Khawarij, bukan karena dia anaknya Ali. Tapi karena setelah wafatnya Ali, para sahabat-sahabat senior yang terpercaya yang menjadi ahlul halli wal akhed mengadakan musyawarah, mereka memandang manusia terbaik, setelah wafatnya terbunuhnya Ali bin Abi Talib adalah Hasan bin Ali. Bahwasanya dia anaknya Ali, itu lain perkara, tapi bukan karena dia anaknya lah dia dipilih begitu, dan tidak ada urusan. Ali pernah menitipkan, "Nanti kalau aku wafat, anakku yang menggantikan ya, gak ada." Tapi di era raja-raja menggigit ini, para khalifah ini ibaratnya ya seperti raja-raja, Pak Raja-raja. Nah, periode ini berlangsung sangat lama Pak, 1302 tahun. Dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah. Jatuh, bangun, silih, berganti kerajaan-kerajaan Islam mewarnai panggung kepemimpinan. Tapi dari semua kerajaan-kerajaan itu yang terkenal, yang menonjol, yang patut dicatat ada tiga. Kerajaan keluarga besar Bani Umayyah, kerajaan keluarga besar Bani Abbasiyah dan kerajaan Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342 Hijriah ya. dan kita tidak boleh lupa Pak selama 1302 tahun itu umat Islam pernah mempunyai khalifah yang adil dan penuh rahmah penuh kasih sayang kepada umat dan rakyat tapi juga pernah punya khalifah yang zalim ya yang berlaku kasar, bengis kepada rakyat dan ummah. Ini realitas sejarah. Realitas sejarah ini nggak boleh kita lupakan, Pak. Nggak boleh kita tutup mata karena ini zaman khilafah oh, pasti bagus semua. Enggak, ada yang bermasalah begitu. Salah satu contoh yang terkenal adalah kisah seorang khalifah yang hidup di sezaman dengan seorang ulama besar, namanya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Nah khalifah ini rada terpengaruh dengan faham moktazilah ya kalau zaman sekarang moktazilah ini mungkin bisa kita sebut liberal lah begitu ya. Nah si khalifah ini kemudian minta kepada imam ahmad mengeluarkan fatwa pesanan khalifah, fatwa pesanan penguasa ya. Jadi jangan salah pak, fatwa pesanan bukan baru zaman sekarang adanya pak, zaman dulu juga ada gitu. Cuma ada bedanya kalau zaman sekarang dipesan ya kan, oh cepet tekannya itu. Nah, kalau di zaman itu ya ada fatwa pesanan, oh, tergantung ulamanya. Nah jadi ceritanya khalifahnya waktu itu minta kepada Imam Ahmad keluarkan fatwa yang bunyinya Al Quran adalah makhluk. Maukah Imam Ahmad mengeluarkan fatwa itu? Maukah dia? Tidak mau. Karena aqidah dan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya Al-Qur'an kalam Allah, firman-firman ya, Allah tidak boleh dirubah statusnya menjadi makhluk. Ya. Diancam ya, Ahmad, kalau engkau tidak mau mengeluarkan fatwa itu, ku penjara kau ya kan? Di penjara, dia gak peduli. Dia sudah di penjara, masih dibujuk juga, masih ditekan juga untuk mengeluarkan fatwa itu kalau engkau mau bebas wahai Ahmad keluarkan fatwa itu ya. gak mau Imam Ahmad akhirnya diancam cambuk ya. Imam Ahmad rela dicambuk dicambuk Imam Ahmad tapi dia tidak goyang sama sekali ya. di satu sisi dia goyang tidak di lain sisi dia mengajak masyarakat rakyat untuk berontak pada khalifah juga tidak kenapa? karena Imam Ahmad memandang Khalifah pada masa itu zolimnya bersifat individual. Bukan kezoliman sebagai negarawan. Ya. Maaf, bukan negarawan ya. Khilafahwan. Ya. Waktu itu nggak ada negara. ya Jadi khilafahwan. Ya. Sebagai khalifah, dia masih memainkan peranan semestinya. Apa itu peranannya? Satu, orang beriman. Dua, mengembalikan urusan pada kitabullah wa sunnah. Gitu, ya kan? nah jadi karenanya Imam Ahmad nggak ada melawan kita gitu. nggak ada menentang ya dia bersabar saja menghadapi kezaliman personal yang ada pada sang-sang sang khalifah nah realitas sejarah seperti ini nggak boleh kita lupakan pak ini terjadi selama 1.302 tahun kadang-kadang ada khalifah yang adil yang penuh kasih sayang kepada umat tapi kadang-kadang ada khalifah yang zolim ya kan yang bengis kepada umat ada itu dan cilakanya Orang-orang kafir, orientalis, orientalis itu artinya orang-orang barat yang mempelajari ilmu-ilmu ketimuran, termasuk ilmu Islam, sejarah Islam, ketika mereka mengangkat sejarah Islam, yang diangkat itu zaman khalifah-khalifah yang zalim itu, Pak. Untuk membuat kita umat Islam pada umumnya yang bodoh akan sejarah ini, menyangka gambaran sejarah Islam itu penuh dengan hal-hal yang jelek saja. Gitu bahwa benar ada khalifah-khalifah yang zalim yang jelek seperti itu itu benar tapi tidak semuanya jelek tidak semuanya zalim gitu sebagaimana kita juga nggak boleh sebaliknya ya sedemikian apa namanya romantisme masa lalu tentang khilafah gitu ya terus menilai semua khalifah di babak ketiga ini itu baik semua tidak juga gitu ya makanya ini sering disebut babak kata orang Perancis babak komsi-komsah kata orang Arab nis-nisf setengah-setengah gitu. Kadang-kadang ada khalifah yang baik, kadang ada khalifah ya, yang jelek gitu ya. Nah, sudah berlalu ini, Pak. Terus datanglah babak keempat kata Nabi. Namanya babak apa? Datanglah babak mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Qadarullah, babak keempat sudah berlalu atau belum berlalu? Huh? masih berlangsung ya. kita sedang asyik-asyiknya menikmati babak keempat babak di mana nabi menggambarkan para penguasanya para pemimpinnya digelari dengan gelar mulkan jabriyatan periode ini adalah periode para penguasa yang memaksakan kehendak mereka seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya dan inilah periode gelap kepemimpinan kaum kufar jadi Allah Taala akhirnya pada tahun 1342 Hijriah mengeluarkan dekret keputusan enough is enough cukup sudah umat Islam mimpin umat manusia. Sekarang aku punya kehendak yang nggak bisa dihalangi, aku serahkan tongkat kepemimpinan umat manusia ke pihak lain. Siapa itu? Barat, Eropa, Amerika. Yang tiada lain adalah kaum kafir Yahudi Nasrani. Boleh Allah melakukan itu boleh? Berani berani bilang nggak boleh pak? Jelas Allah boleh melakukan itu. Allah berhak, Allah aljabar, ya. Jadi kalau ada mulkan jabriatan dari kalangan manusia, Allah tuh aljabar yang maha memaksa. Kalau Allah sudah memaksa, nggak ada yang bisa menghalangi. Dan Allah ingin memaksakan tahun 1342 berlangsung sebuah sunnatullah hukum Allah yang disebut dengan sunnatul tadawul. Ah ini, sunnah pergiliran. Allah ta'ala berfirman, al nas. Dan demikianlah, hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran. Jadi tadinya umat Islam berjaya ribuan tahun pak, 1342 tahun hijriah umat Islam berjaya pak, di atas posisi kita nih pak, ini garis merah, ini garis batas, Pak, antara kapan kita berjaya dan kapan kita runtuh, kapan kita menang dan kapan kita kalah, ya kan? Nah, tapi begitu tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, Allah putuskan enough, cukup. Sekarang pihak lain memimpin. Dan umat Islam mulai kalah, ya. Sudah 101 tahun yang lalu, Pak, kita mengalami kekalahan. Semenjak 101 tahun yang lalu kita sudah mengalami kekalahan, Pak, ya dan saya yakin semua kita yang duduk di sini Pak adalah produk babak keempat Pak. Memangnya ada yang di atas 101 tahun di sini? Enggak ada kan? Enggak <gak> ada yang pernah mengalami babak ketiga di sini. Kita semua ini lahir-lahir jreng sudah hidup di bawah naungan mulkan jabriyatan. Para penguasa yang memaksakan kehendak. Makanya kalau mau jujur Pak, enggak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengatakan pernah mengalami pemimpin yang memuaskan. Enggak ada. Karena Nabi sudah katakan di babak ini yang bakal nongol, yang bakal tampil, ya kan? Itu mereka-mereka yang memenuhi kriteria mulkan jabari, Penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan ini sudah berjalan selama 101 tahun. Ini maaf nih, Pak, ini masih tulisan masih 100 tahun, karena saya nulis PowerPoint ini tahun lalu. Sebenarnya sekarang sudah 1443 kan, kurangin 1342, berarti 101 tahun, ya. Nah, alhamdulillah di periode keempat ini. Allah Ta'ala ternyata memang menjadikan ini periode terminal, Pak. Ini bukan periode final, ya. Nabi tidak selesai hadisnya di situ. Nabi kemudian ngasih kita kabar gembira bahwa periode keempat ini juga akan berlalu sebagaimana periode-periode sebelumnya. Untuk kemudian datanglah babak kelima periode terakhir, yaitu periode khilaf alamin haji nubuwah, kekhalifahan yang sesuai metode kenabian, kemudian nabi diam. Thumma sakata, kemudian nabi diam. Para ahli hadis mengatakan, "Kemudian Nabi diam, isyarat sampai disitulah batas akhir perjalanan umur umat Islam. Ya, lama setelah itu kiamat akan terjadi." Nah, apa yang ada di babak kelima nanti? Di babak kelima nanti, ya, ini kepemimpinan ada di tangan seseorang dengan julukan Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi ini bukan nama orang, ya Pak, ini gelar, title, julukan. Al-Mahdi itu artinya laki-laki yang dapat petunjuk dari Allah dan laki-laki yang ditunjuk oleh Allah untuk berperan sebagai amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir, di akhir zaman ya kalau ada yang bertanya, Ustaz kapan Al-Mahdi muncul? saya cuma bisa mengatakan khusnuzon saya kepada Allah, sangka baik saya kepada Allah mudah-mudahan munculnya Al-Mahdi nggak lama lagi tapi lebih daripada itu, Allahumma alaminsawab. Kapan dia akan hadir kita? Gitu. Kalau lihat gelagat dunia sih, yang sudah makin kacau ini, yang sudah makin istilahnya para penzolim juga, tingkat kezolimannya sudah kayak kayaknya mendekati tohok melampaui batas gitu ya. Terserah Allah lah ya. Maka boleh jadi ya kemunculan mahdi tidak lama lagi. Boleh jadi. Dan kalau dia muncul, berarti Allah mentakdirkan sunnatullah yang tadi berlaku lagi. Sunnatu tadawul, sunnah pergiliran. Cuma sekarang gilirannya kembali ke umat Islam, ke orang-orang beriman. Orang-orang kafir sama Allah disingkirkan dari panggung kepemimpinan. Itu hak Allah sepenuhnya. Nah tapi yang jelas, dari hadis-hadis Nabi, babak kelima nanti akan ditandai dengan hudur al-mahdi, hadirnya al-mahdi. Ya dan kepemimpinan al-mahdi ini akan diikuti dengan kepemimpinan Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi kita umat Islam punya keyakinan yang mirip dengan orang Nasrani bahwasanya di akhir zaman akan turun dari langit Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihissalam. Mereka menyebutnya Jesus Christ atau Yesus Kristus ya. Cuma sudah barang tentu perbedaan kita dengan mereka adalah setelah turun apa yang terjadi? itu yang beda Kalau mereka meyakini Yesus Kristus akan mendirikan Kingdom of Heaven. Ya, kerajaan surgawi di dunia ini yang terdiri dari semua orang kristiani. Begitu, kalau kita tidak, kita meyakini Isa Alaihissalam turun di akhir zaman, tidak membawa ajaran baru, apalagi membenarkan agama Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari ajaran aslinya. Isa Salam AS yang hakikatnya adalah Islam, tetapi Isa Salam akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW akan mengajak semua orang termasuk orang kafir, ahli kitab, Yahudi Nasrani memeluk Islam begitu. Oke. Okay. Nah, jadi periode kelima ini kepemimpinan Al Mahdi itu akan berlangsung minimal tujuh tahun, maksimal 9 tahun dalam hadisnya begitu. Dan akan diwarnai banyak sekali ghazawat, peperangan demi peperangan dan diakhiri dengan perang terakhir melawan kaum Yahudi yang langsung dipimpin oleh Dajjal. Dan dalam perang terakhir itu pasukan Islam akan mendapat bantuan spesial dari langit turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam yang salah satu tugasnya membunuh Dajjal dan sesudah itu Isa alaihissalam akan memimpin kita kaum beriman menghadapi kaum mufsiduna fil art perusak di muka bumi yaitu Yakjuj ma Majuj dan seterusnya masih ada cerita-cerita selanjutnya tapi bukan sekarang saat untuk menjelaskannya nah jadi kira-kira beginilah perjalanan kita selama lima fase ya. Jadi ada situasi zaman yang berubah-ubah, Pak, ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Dan ini semua tentunya terkait dengan sunnatullah yang disebut dengan sunnatul tadawul, ya, sunnah pergiliran. Sudah ada dua kali sunnah pergiliran yang kita alami, kita sedang menanti sunnah tadawul yang ketiga. Yang pertama terjadi ketika nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu sunnah pergiliran dari umat Islam yang tadinya teraniaya, terzolimi di Mekah menjadi berjaya di Madinah terus pada tahun 1342 Hijriah kita mengalami sunnah pergiliran yang tadinya berjaya ribuan tahun kita kemudian terperosok ya, menjadi kalah seperti sekarang yang kita alami tapi percayalah akan datang sunnah tadawul ketiga ya, yang kita nggak tahu persisnya kapan tapi mudah-mudahan nggak lama lagi tapi yang jelas sekalipun nggak lama lagi kita tidak boleh menjadikan syarat untuk masuk surga adalah mengalami kepemimpinan Al-Mahdi. Jadi jangan anda pikir supaya bisa masuk surga harus merasakan kepemimpinan Al-Mahdi Enggak juga pak, kan? Menang di dunia, kalah di dunia bukan syarat untuk masuk surga pak. Syarat masuk surga adalah as sabru wal istiqomah, sabar dan istiqomah sekalipun berjaya, sekalipun sedang kalah. Ya, baik. Nah jadi ini poin pertama. Poin yang kedua, ya. Kita sedang berada di era dimana kaum muslimin ngekor sama Yahudi dan Nasrani alias peradaban Barat. Hadisnya jelas. Nabi bersabda, Sungguh kalian umat Islam. Kelak nanti di akhir zaman. Benar-benar akan mengikuti tata cara hidup, tradisi, jalan hidup, umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah jelas-jelas masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan terus mengikuti mereka. Terus sahabat bertanya-tanya, Ya Rasulullah, al-Yahuda Nasara, Ya Rasulullah, apakah mereka yang kau maksud kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, nah Jadi ini realitas kita sekarang. Ya. Waktu Nabi menyampaikan ini, para sahabat tercengang. Tidak bisa membayangkan, karena mereka tidak mengalami. Di Madinah, komunitas Yahudi ada, komunitas Nasrani ada, komunitas musyrikin ada. Tapi Nabi dan para sahabat justru berada pada posisi yang mulia. Sehingga orang-orang non-muslim ini justru patuh kepada Nabi dan para para sahabat. Makanya mereka mendengar hadis ini seperti terheran-heran, bukan gak percaya sama Nabi, tapi tidak bisa membayangkan. Nah dulu mereka tidak bisa membayangkan, Pak. Tapi kita yang hidup sekarang, ya, asalkan mau menggunakan kacamata iman, ya, untuk mencari muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, Nasrani-Nasranian, mudah apa susah sekarang? Ya, mudah sekali, ya. Nah, jadi inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam, kemudian Allah serahkan ke pihak barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani sementara masyarakat Yahudi Nasrani mempunyai karakter seperti bangsa Rum Rum itu Romawi apa cirinya bangsa Rum? ideologinya materialisme dan sekularisme cinta dunia melupakan alam akhirat sebagaimana firman Allah dalam surat bangsa Rum, bangsa Romawi ayat 7 Allah berfirman Ya zahiran minal hayati dunya wa hummanila akhiratihum ghafilun. Mereka, bangsa Romawi hanya tahu, faham, mengerti perkara-perkara yang zohir, material saja, dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai. Ya coba lihat orang-orang Barat itu. Kalau Anda ajak ngobrol tentang urusan dunia, Pak, mereka menguasai pembicaraan. Karena mereka ngerti sekali tentang urusan dunia. Makanya jangan biarkan dia ngomong terus, Pak, Anda coba banting setir anda ajak ngomong tentang akhirat, anda ajak ngomong tentang kematian, tentang alam barzakh, tentang hari berbangkit, ya kan, dibagikan buku catatan, menyeberangi sirot dan seterusnya, dia akan diam pak. Diamnya bukan karena gak ngerti aja, diamnya karena dalam hati mereka mengatakan, what is this, this is nonsense, apa ini gak masuk di akal, hidup kan cuma di dunia saja. ya. Nah jadi yang kayak gini ini pak, yang lagi mimpin dunia sekarang, Ya, yang cuma ngerti urusan dunia saja nggak ngerti urusan akhirat ini yang lagi mimpin dunia sekarang makanya ketika mereka mimpin dunia terus mereka mengumumkan ada pandemi gitu ya nah mereka membangun suatu opini bahwa pandemi ini hal yang paling mengerikan di dunia yang karenanya semua orang di muka bumi harus menghindar dari kemungkinan kena virusnya dan kalau perlu diacak-acak cara sholatnya umat islam ya diacak-acak gitu dan silahkan kita rela diacak-acak itu cilakanya, gitu. padahal sesungguhnya kita bukan umat yang cuma ngerti urusan dunia, kita ngerti dunia dan akhirat. Gitu. Bahkan kita mengerti bahwa kematian yang terbaik itu saat ibadah, sehingga alangkah anehnya kita takut mati ketika sedang sholat, sampai kita berjarak. Ya Ini kelihatannya tanda-tanda berjarak nih ya. Udah, ya. Masih berjarak sholatnya. Oh sudah rapat Alhamdulillah. Kenapa sudah rapat? Kenapa sekarang sudah rapat? Kenapa? Hah? Kenapa sekarang rapat dulu berjarak? Kenapa? Apa? <laughs> Saya pernah mengajukan pertanyaan ini ke seorang ketua DKN. Jawabannya begini. Ya alhamdulillah ustadz, kami dulu pernah berjarak, sekarang udah nggak, udah rapat. Karena sekarang statistiknya sudah landai, katanya gitu. Saya bilang salah jawabannya. Mestinya jawabannya, karena sekarang sudah taubat. Ya bilang gitu. Kalau sudah taubat, enggak ada mundur lagi, Pak. Tapi kalau statistiknya landai, ya ter nanti ditinggal dimainkan saja statistiknya. Naik lagi, broket lagi, sudah berjarak lagi. Enggak bisa. Kita harus meninggalkan sesuatu yang akhirnya kita sadari salah. Ya? Itu karena taubatan nasuha Bukan karena pikiran manusia, Pak. Kalau karena pikiran manusia, ya apa bedanya kita dengan mereka yang lagi mimpin dunia sekarang? Timbangannya dunia terus. Kita tidak, Pak. Kita timbangannya... Maqallah Allah wa maqallah Rasul alaihi ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah karena mereka yang memimpin ini peradaban materialis sekularis ini, akibatnya umat manusia tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang lurus dan barokah, melainkan hidup dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Ya, waktu dulu kita memimpin pak 1342 tahun hijriah umat Islam berjaya itu kita perkenalkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid pak. Tapi begitu mereka yang mimpin kita kalah ya kan. Kira-kira tuh Yahudi Nasrani kafir-kafir itu mau nggak meneruskan sistem iman tauhid mau tidak pak? Mau tidak? Hah? Ya nggak bakal mau. Kata orang Betawi mereka beriman kaga bertauhid kaga. Mana mau? Mereka menegakkan sistem iman tauhid bahkan mereka menyebutnya dengan istilah apa new world order tatanan dunia baru supaya apa, yang dulu tuh ditinggalkan, jangan ditengok lagi itu semua kacau itu bahkan sampai ada yang mengatakan ini kan umat islam memimpin 13 abad pak jadi ada seorang penulis barat orientalis namanya Karen Armstrong, itu sampai mengatakan kenapa sih angka 13 ke angka sial bagi orang barat karena mereka teringat-ingat 13 abad di bawah kepemimpinan umat Islam. Mereka benci betul dengan itu. Gitu. Wallahu Nah, jadi Saudaraku rahimakumullah, begitu sistem iman tauhid yang merupakan rumah besar tempat berlindung bernaung umat Islam runtuh maka kaum kafir Yahudi Nasrani leluasa melancarkan proyek namanya ghazul fikri, perang opini, perang pemikiran untuk membuat umat Islam mengikuti way of life mereka sambil memastikan umat Islam benar-benar meninggalkan Islam sebagai petunjuk hidup. Mereka pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tauhid karena itu sistem masa lalu yang sifatnya tidak beradab begitu ya. Dan di negeri kita Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim bahkan terbesar di dunia, ya kan? Produk-produk Ghazul Fikri yang sukses itu banyak sekali. Makanya di negeri ini orang-orang yang teriak sistem iman Tauhid jangan ditegakkan itu nggak perlu orang kafir lagi pak, orang Muslim sendiri yang teriak-teriak begitu, ya orang kafirnya ungkang-ungkang kaki pak, karena sudah berhasil mengghazul Fikri kan, ya sebagian besar umat Islam di negeri ini, gitu, ya. Bayangkan Pak, ada seorang tokoh besar ya, berani mengatakan bahwa ya, cara bernegara Nabi Muhammad itu jangan ditiru, jangan diikuti. Nauzubillah, dari mana dia bisa berpikiran begitu? Memangnya dia bukan muslim, memangnya dia tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan uswatun hasanah, suri tauladan. adan. Kok bisa dalam aspek kehidupan Nabi tertentu, dia katakan itu singkirkan dari ingatan Anda. Ya. Nah, jadi kaum kafir Yahudi Nasrani ini sangat tidak rela umat Islam masih mengikuti petunjuk Allah. Bagi mereka, ya umat Islam tetap mengaku Muslim, boleh, silahkan saja. Asalkan mau menempuh jalan hidup sebagaimana jalan hidup mereka kaum kafir Barat Yahudi Nasrani. Dan ini Allah yang bilang dalam Al-Quran. Allah yang menyatakan, walan terdah angk yahud nasara hatta sekali kali kaum yahudi dan nasrani tidak akan rela kepada engkau muhammad dan kepada umatmu muhammad sebelum engkau dan umatmu mengikuti milah jalan hidup mereka ya kita sehari semalam pak sholat wajib wajib aja nggak pakai sholat sunnah itu lima kali jumlah rakaatnya tujuh belas Berarti 17 kali setiap hari sehari semalam seorang muslim baca surat al-fatihah. Yang dalam surat al-fatihah cuma ada satu permintaan. Eh dinas suratul mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan mana? Suratul lazina namca alayhim. Jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Tapi juga kita tegaskan. Ghairil al maqdubi alaihim. walad -dalim. Jangan ya Allah tunjuki kami jalannya orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang kau sesatkan. Sahabat nanya. Siapa yang dimurkai Allah dalam surat al-fatihah, kata An Nabi al-Yahudi. -Yahud, Siapa yang disesatkan Allah dalam surat al-fatihah, an-nasara kaum Nasrani. Jadi kita minta, Pak, jangan sampai kita ngikut Yahudi Nasrani dalam sholat kita 17 kali sehari semalam. Tapi di luar sholat, Pak, yang lagi mimpin dunia Yahudi Nasrani. Apa enggak hebat ujian kita, Pak? Apa enggak hebat ujian kita? Berat sekali ujian kita. Jadi istilahnya nih Yahudi Nasrani ini mereka kaum yang dimurkai Allah kaum yang tersesat. Kalaulah si Yahudi dimurkai Allah sendirian eh itu urusan mereka lah. Tapi masalahnya mereka ngajak-ajak kita untuk menjadi dimurkai Allah juga. Kalaulah kaum Nasrani tersesat mereka tersesat sendirian itu urusan mereka pak. Tapi masalahnya mereka ingin ngajak kita ikut tersesat juga seperti mereka, ya. Sebagaimana ayat ini mengatakan, Allah nggak mau apa. Allah mengatakan mereka tuh nggak akan rela sama kita. Sebelum kita akhirnya ngikutin mereka juga, jadi menempuh jalan Magdugi alaihim, menempuh jalan dalil. Begitu makanya Allah tegaskan, "Qul inna huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, bukan petunjuk Barat. Bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani, bukan petunjuk WHO, ya kan? bukan petunjuk Tedros, bukan petunjuk Bill Gates, ya kan? tapi petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita ikuti. Bahkan di ujung ayat, sampai Allah keluarkan ancaman. Dan jika engkau Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan mereka Yahudi Nasrani setelah ilmu kebenaran sampai kepada kalian, maka tidak akan ada bagi kalian perlindungan dan pertolongan dari Allah. ya kita suka bertanya-tanya, masih masih perlukah? Kenapa dunia Islam sepertinya tidak perlu mendapat pertolongan dan pelindungan Allah dewasa ini? Ya jawabannya sederhana. Seberapa jauh kita akhirnya mau berpegang teguh walak setia pada petunjuk Allah semata, seraya berlepas diri, barok, talak tiga, cerai dari jalan hidup kaum Yahudi Nasrani, itu kuncinya. Tapi kalau kita masih bangga juga dengan faham humanisme, faham pluralisme, faham nasionalisme, faham demokrasi, ya kan? ya kapan kita akan dapat pertolongan Allah? kita meragukan jalannya Allah, kita lebih percaya jalannya mereka, ya kan? Jadi harus ada titik di mana kita akhirnya menyatakan inah fi zinaf, ngikutin sama mereka gitu, ya kan? Nah, jadi saudara ku rahimakumullah, yang ketiga, ini era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Nabi bersabda, badiru bil amali fitanan ke muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan, fitanan itu bentuk jamak dari fitnah kalau fitnah itu satu ujian, fitanan itu banyak ujian sekaligus berdatangan ke kita muslim, laksana malam yang gelap gulita jadi kita ini sekarang hidup dalam kegelapan pak bukan kegelapan sebenarnya, masih ada pagi, siang, sore, matahari bersinar tapi kegelapan majazi, kegelapan simbolis we are surrounded by dark values kita ini dikepung pak, sama apa? Nilai-nilai kegelapan, nilai kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kedustaan, kemungkaran, kemaksiatan, ya kezoliman, itu mengepung kita, Pak. Tiap hari kita dijejali berita-berita kezoliman, berita kemungkaran, kemaksiatan, ya tidak setuju enggak, atau mungkin bapak-bapak ada yang mau mengatakan sebaliknya, enggak Ustadz dimana-mana keadilan tegak, ya kan? Enggak Ustadz taat, orang taat banyak sekarang, ya. Ma'ruf, masya Allah, ada di atas sana tinggi posisinya gitu ya kan, nah jadi apa ya kalau masih ada yang berpendapat begitu ya kita rame-rame ajak dia berbudi lah ya, <laughs> ini nggak ngerti situasi. Kita dalam gelap pak sekarang ini ya, dan kegelapan ini pak nggak ada ceritanya bakal makin berkurang karena Nabi mengatakan kalau kita sudah hidup di, air, di akhir zaman fitnah yang kita hadapi itu kayak gunung pak makin nanjak pak. Sampai kemana? Sampai ke puncaknya. Nah puncaknya itu fitnah apa? Dajjal. Gitu. Kita di babak keempat dari lima babak perjalanan umat islam. Kalau nonton film aja kita tahu nih babak keempat, filmnya berakhir di babak kelima. hitungannya kita di awal, di tengah, menjelang akhir nih. Eh? Menjelang akhir, makanya kita sudah fitnah akhir zaman yang kita alami sekarang. Sedangkan Nabi bersabda tentang fitnah di akhir zaman, bahwa dia akan kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah yaitu Dajjal. Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kukhawatirkan dari fitnahnya Dajjal, dan tiadalah seseorang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Jadi gunung fitnah nih Pak, barang siapa yang di level fitnah paling bawah bisa selamat, dia berpotensi selamat lagi di level berikutnya. Dia selamat lagi di sini, dia bisa selamat lagi berikutnya. Terus begitu Pak, ya, asalkan dia sabar dan istiqomah. Jika umurnya panjang sampai ke era puncak fitnah, Dajjal keluar. Lalu Allah takdirkan dia ketemu Dajjal, dia akan selamat. Karena Dajjal di depan dia akan menyatakan, ''Ana Rabbukum'' ''Aku Rab kalian'' Tapi dengan mantapnya dia akan menjawab, ''Rabbunallah'' Rob rabb kami Allah'' ya. Kenapa dia bisa berhasil menghadapi Dajjal? Karena menghadapi fitnah-fitnah di level bawah, dia sudah berhasil. Sebagai try out-try out awal. gitu. Ibaratnya sebelum ketemu Ad-Dajjal, dia sudah ketemu Dajjal-Dajjal sebelumnya yang dia berhasil menghadapinya. Dia enggak tunduk patuh berserah diri kepada Dajjal-Dajjal itu. Tapi barang siapa yang baru ketemu fitnah level bawahnya gunung saja sudah terpuruk, maka di level berikutnya dia akan makin terpuruk. Terus begitu makin terpuruk sampai ketika umurnya panjang, ketemu dengan Dajjal, Dajjal menyatakan di hadapan dia, Anarabhukum, dia tanpa ragu akan mengatakan, ancarabhuna, engkau rebhuna. Karena sebelum-sebelumnya juga ngadepin Dajjal-Dajjal kecil, dia sudah begitu. Ya kan? Ya apa kata lo deh, biar kata orang rame bilang lo raja bohong, gue bilang lo raja bener. Nah, gitu, ya kan nah jadi saudara rahimakumullah sampai di ujung hadis ini nabi mengatakan Wa dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini kecil maupun besar fitnah itu kecuali untuk menjemput kedatangan fitnah ad-dajjah nah terus satu lagi kalau kita berada dalam kegelapan sekarang ini karena ada kaitan dengan yang mimpin dunia ini memang doyan dengan kegelapan pak yang mimpin dunia sekarang ini memang doyannya dalam kegelapan Pak. Mereka memang memilih untuk menuju kegelapan bukan menuju cahaya sedangkan kita mau menuju cahaya dan ini termasuk ayat yang kita dianjurkan Nabi wirid setiap pagi dan sore yaitu surat Al-Baqarah ayat 257 betapa berbedanya kita dengan mereka Allah wali, Allah wali bagi orang-orang beriman. Allah keluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Jadi, kita ini, Pak, kalau istiqomah menjadikan Allah saja sebagai wali, kita, Pak, wali itu pemimpin pelindung penolong niscaya kita akan keluar dari kegelapan menuju cahaya sekalipun sekeliling kita gelap sekalipun kita hidup di era zaman yang penuh kegelapan ini tapi kalau kita berwalikan Allah dan kita konsisten hanya menjadikan Allah sebagai pemimpin, pelindung, penolong kita percayalah kita dan keluarga kita itu ibaratnya cahaya rumah-rumah kita ini cahaya Pak di tengah kegelapan zaman ini tapi orang-orang kafir kafaru sementara orang-orang kafir wali-wali mereka tuh ta'ud ta'ud tuh apa? syaitan dan siapapun yang loyalnya dengan setan itu tagut. Dan di sini yang menariknya Allah menggunakan kata aulia bentuk jamak dari wali. Kalau orang beriman walinya satu, Allah. Tapi kalau orang kafir walinya banyak, Pak. Tagutnya tuh aneka ragam. Ada togut small, medium, large, extra large, double XL, triple XL gitu ya. Ada togut level lokal, regional, nasional, ada togut global, internasional gitu kan. Banyak tagut itu. Nah, tapi yang pasti orang-orang kafir ini, mereka menjadikan tawut setan sebagai wali mereka, pemimpin, pelindung, penolong mereka. Dalam arti sebenarnya, Pak. Jadi kalau kita pelajari tentang penjahat-penjahat kelas dunia zaman sekarang yang disebut elit global itu, Pak. ya Terutama Yahudi-Yahudi tengik yang sangat crazy rich itu, Pak. Kayarannya luar biasa. ya Maka mereka ini, kalau kita pelajari riwayat hidupnya, Pak. Mereka biasanya anggota secret society, Pak. Kalau enggak Illuminati lah, Freemasonry lah, ya, Skull and Bones lah, ya, Knight Templar lah, gitu ya. Dan dalam pertemuan-pertemuan secret society itu apa yang mereka lakukan? Mereka merencanakan kejahatan kelas dunia, Pak. Itu Misalnya depopulasi penduduk dunia, bagaimana dari 8 miliar, 7 miliar bisa menjadi tinggal setengah miliar. ya kan? Gimana caranya kita bisa memusnahkan penduduk manusia di muka bumi ini? Itu gagasan-gagasan mereka, Pak. Tapi bukan hanya pertemuan-pertemuan seperti itu yang mereka lakukan. Di dalam setiap kali mereka bertemu tuh ada acara upacaranya Pak. Upacara apa? Penyembahan, taugutnya, setannya. Itu mereka sembah, ada ritualnya. Dan itu kadangkala pakai persembahan. Baik hiduplah didatangkan, disembelih Pak, diminum air darahnya, dimakan dagingnya. Dalam rangka apa? Merasa yakin jadi digdaya gitu loh. Ini realita, Pak. Anda bisa browsing sendiri di internet, semua berita ini ada, Pak. Asal kita mau mencarinya, gitu ya. Makanya, ketika kita dengar kabar, nggak tahu nih kabar ini. Jadi, apa nggak sih datang itu? Tengik-tengik Yahudi, tengik kelas elit global itu ke, ke Bali bulan April tahun ini, nggak tahu tuh. Jadi, apa nggak ya kan? Tapi yang jelas, katanya mereka mau datang ya kan? Saya sangat khawatir itu karena jangan-jangan azab Allah bisa datang ke kita nih dengan kedatangan mereka. Bagusnya yang dipilih Bali sih ya ya kan. Kalau yang dipilih Jawa Barat, yang dipilih daerah Minang, wah oh ngeri banget. Gitu. Oke, okay, anyway. Yang keempat, ini era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Jadi Nabi mengatakan ketika era fitnah yang gelap gulita itu datang, maka fenomena yang muncul di tengah umat ini apa? Yusbihur rojulu mu'minan wayumsi kafiran. Si kafiran. Pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman mukmin lalu jadi kafir sore harinya. Sore hari masih dalam keadaan beriman mukmin lalu jadi kafir pagi harinya. Jelas-jelas Nabi menggunakan kata-kata, pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak menggunakan kata-kata, pagi beramal soleh, sore beramal jahat. Bukan. Sore beramal soleh, pagi beramal jahat. Bukan. Bandingannya bukan antara baik dan jahat. ya. Tapi bandingannya antara beriman dan kafir. Artinya apa? Artinya fenomena riddah terjadi. Ya sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada sehingga ancaman bagi umat Islam bukan terjerumus dalam dosa kecil lagi bukan dosa besar tapi dosa nawakidul iman dosa yang membatalkan iman inilah puncak kegelapan babak keempat ini ya apa contohnya pembatal iman ya contohnya tadi yang saya sebutkan faham pluralisme faham di mana seorang Muslim dengan ringannya mengatakan semua agama sama semua agama baik semua agama benar ini kalimat Membatalkan iman, Pak. ini bukan kalimat dosa kecil, bukan dosa besar, ini dosa membatalkan iman. Kenapa? Karena kalimat-kalimat seperti ini langsung bertabrakan dengan firman Allah Ta'ala. Sementara Allah berfirman, Inna dina Islam, Sesungguhnya agama yang Allah ridai cuma Islam. Kok bisa dia berpendapat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Bahkan Allah mengatakan, الْإِسْلَامِ دِينًا يُقْبَلَ فِي مِنَ الْخَاسِرِينَ Ali Imran 85 Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali gak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat tergolong orang yang merugi. Kan clear, jelas gitu loh ayatnya. Gak perlu penafsiran, terjemahannya sudah mewakili makna yang dimaksud. Ya atau ayat surat al-hijr ayat 2, "Rupama ya waddul ladzina kafaru muslimin", kelak di akhirat nanti, seringkali itu orang-orang kafir berandai-andai sewaktu di dunia jadi muslim. Ini ungkapan kegembiraan apa ungkapan penyesalan, Pak? Huh? Ungkapan penyesalan bahwa orang-orang kafir itu nanti baru sadar di akhirat kalau dia di dunia salah pilih agama. Makanya dia berharap di dunia dulu jadi muslim. Bukan jadi mukmin pak, jadi muslim aja. Karena boleh jadi nanti dia sempet satu kapling di neraka dengan seorang muslim yang dosanya banyak sampai harus dibakar dulu di neraka. Tapi setelah selesai pembakarannya cukup menurut Allah dipindahkan ke surga. Dia ngelihat itu muslim yang tadinya sekapling sama dia pindah ke surga. Wah tau gini gue nyesel banget gak jadi muslim dulu di dunia. Gak perlu jadi mukmin pak kalau kita kan berharap jadi mukminnya pak ya, supaya kita JTL ya, jannah tembak langsung, gak perlu lewat belok-belok begitu, na'udzubillah ibn thalik kita, nah jadi saudara rahimakumullah hal ini terjadi, karena memang yang mimpin dunia ini, juga jenis kafirnya kafir harbi pak, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, yang digambarkan Allah dalam surat tabah tabaqallah 217, wa la yazaluna yuqatilunakum hadda yaruddukum adinikum mereka kaum kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam tidak henti-hentinya ya. Jadi terus-menerus Pak, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, programnya terus-menerus memerangi umat Islam sampai mereka bisa memurtadkan umat Islam dari agama mereka kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Jadi semua dipikirkan Pak gimana caranya bisa memurtadkan umat umat Islam. Ini program Pak. Nah, yang kelima ini era dimana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperbutkan oleh bangsa-bangsa lain Nabi bersabda, yushikul umamu an alaikum kama tadai ala al qas'atiha hampir-hampir berbagai bangsa lain memperbutkan kalian umat islam layaknya memperbutkan makanan yang ada di mangkok di hidangan begitu sahabat langsung nanya apakah kami waktu itu berjumlah sedikit bayangan dia kalau ada sekumpulan orang memperebutkan makanan di mangkok berarti kan yang, yang memperebutkan rame makanannya sedikit, kan gitu bayangannya di luar dugaan dia Nabi katakan apa? bal antum yaw ma'idhin bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak cuman masalahnya kalian itu seperti huthah unka huthah isayl seperti buih di genangan air yang mengalir begitu apa sih ciri buih pak? ciri buih itu nggak berisi, kosong kita kalau pegang buih, kita remas sampai habis, nggak ada isinya, Pak. Kedua, buih itu ringan. Ketiga, buih itu ikut arus. Kemana arus bergerak, ya buih mengambang di atasnya. Terus yang keempat, buih itu gampang hilang. nggak berbekas, begitu. Nah, jadi umat Islam selamanya akan menjadi bulan-bulanan dari umat lainnya ketika kita membiarkan diri-diri kita ini, Pak, berkualitas buih nggak ada bobotnya ringan ya ikut arus ikut angin ya kan kemudian apa cepat hilang ya. nah berarti solusinya solusinya nggak ada lain solusinya kita harus fas khairat, berlomba-lomba melakukan terkiah terkiah itu artinya upgrading ya peningkatan kualitas diri dalam bidang apa dalam semua bidang ya kualitas iman kita akhlak kita, ilmu kita, ibadah kita, muamalah kita, ya dakwah kita, jihad kita, ini semua harus kita tingkatkan. Jadi nggak boleh ada di antara kita yang terus-menerus kalau nanya sama ustadz di majelis bilangnya ustadz kita orang awam nih gini-gini. Ya kalau anda ngomong kita orang awam ya terus aja jadi awam gitu. Kita harus berhenti jadi orang awam pak. Kita harus jadi orang yang berkualitas. Sebab ketika umat Islam ini berkualitas ya kan nggak akan diperlakukan seperti buih pak. Nggak bisa. Ya, seperti dulu para sahabat itu masing-masing sahabat itu berkualitas pak nggak kayak buih nggak bisa di, diolah sembarangan nggak bisa tapi kita sekarang gampang sekali diolah. Yang keenam ini era di mana musuh musuh kaum beriman sudah nggak takut lagi akan kaum muslimin hadisnya sama lanjutannya saja ya Nabi bersabda walayyansaanallahu min suduri dan Allah taala sungguh akan mencabut rasa takut musuh kepada kalian. Hari ini, musuh kita nggak ada yang takut sama kita, Pak. Coba lihat kelakuan kaum Zionis Yahudi di Palestina. Mereka menzolimi saudara-saudara kita muslimin Palestine itu sudah nggak punya rasa takut, Pak. Apa mereka nggak takut dengan resolusi PBB? Gak mungkin PBB ngeluarin resolusi mengecam Israel. Kenapa? Karena dari PBB itu ada big five, ada lima yang besar yang menentukan, dan salah satunya Amerika yang selalu melindungi Israel. Yang sudah mengeluarkan pernyataan, pokoknya Amerika dengan Israel tuh akan gandengan tangan terus, begitu. Saudara-saudara kita di Xinjiang, ya Muslimin Uighur, Cina bagian barat, ya dizolimi oleh musyrikin Cina, ya sedemikian rupa. Kayak sekarang ini Ramadan nih, orang-orang ya, Muslim di Uighur di Xinjiang itu, kalau malam hari menyalakan lampu pak itu suruh matikan. Kenapa? Tahun lagi sahur nih, nggak boleh sahur. Siang hari dipaksa makan, mending makan apa, Pak? Makan babi. Nauzubillah min dalik. Mereka nggak takut dengan siapapun, dengan PBB nggak ada, karena Cina termasuk Big Five. Cina termasuk Big Five, yang punya hak veto. Nah, jadi kita lihat hari ini, Pak, ya betapa memang realitasnya umat Islam ini nggak dihormati, apalagi ditakuti. Tidak. Dan itu semua kembali ke masalah awal tadi. Kita membiarkan diri berkualitas buih, Pak. Ya. Kalau kita berkualitas buih, ya pantas kita ini tidak akan di, di, dihormati, nggak akan ditakuti, disegani. Tapi kalau kita berkualitas berbobot, pak, ya kan itu masya Allah. Ya coba lihat Umar bin Khattab itu berbobot luar biasa, saking berbobotnya Nabi sendiri sampai mengatakan, ini Umar, kalau jalan di tengah lembah sendirian, ada kumpulan setan lagi musyawarah, ya kan, melihat Umar melewat, bubar, ngacir semua, kabur, pak, takut dengan dengan Umar. Sebaliknya, kita sekarang, Pak, lima laki-laki Muslim jalan di malam Jumat lewat kuburan ada suara kabur semua lima Muslim itu. Gitu, tanpa ngecek dulu, ini suara apaan gitu? Nggak ada, udah takut duluan. Eh, karena nggak ada bobotnya, nggak ada buih apa, kayak buih ya, nggak ada bobotnya. Nah, terus yang ketujuh, kita ini menjadi umat ya yang mengalami era di mana kaum Muslimin terjangkiti penyakit yang paling mengerikan, yaitu namanya wahan. Lanjutan hadis tadi. Sungguh Allah cabut rasa takut musuh kepada kalian, dan akan Allah tanamkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan. Terus, sahabat bertanya kepada Nabi, وَمَلْ wa wahan Apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi, dunya wa وَكَرَاهِيَتُ maut, Cinta dunia dan benci atau takut dengan kematian. Ya. Nah, kita umat Islam ini adalah umat yang semestinya, sepatutnya nggak punya rasa takut dengan kematian, Pak. Bagi kita kematian itu sebuah keniscayaan, nggak bisa kita elakkan, dia pasti akan kita alami. Justru yang kita sibuk pikirkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kematian yang terbaik. Itu yang kita sibukkan. Ya. Buat kita kematian itu nggak bisa kita elakkan, nggak bisa kita hindari. Gitu. Makanya bagi kita alangkah anehnya gitu, kalau seandainya kita sekarang, ya misalnya nggak silaturahim karena silaturahim dalam arti offline ya, offline gitu ya kan sampai sekarang ada tuh pak keluarga-keluarga yang nggak mau ngumpul Lebaran dengan alasan apa? Dengan alasan, aduh, gue udah usia lanjut nih komorbid <laughs> itu, ya kan. Jadi nggak mau silaturahim karena nggak mau ketemu langsung. Ketemu langsung potensial menular atau ketularan. Ketularan berarti bisa sakit. Sakit berarti bisa mati. Kan gitu. Ujungnya kan takut mati ujungnya. Padahal kata Nabi apa? Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, ingin dilapangkan rizkinya, faliyas Hendaknya bersilaturahim. Gitu. Mana yang kita mau percaya? Ucapan Nabi kita, apa ucapan Tedros? Gitu, ya kan? Ucapan dokter yang merupakan antek-antek WHO. Gitu. Kalau dokter yang bukan antek WHO, nah lain ceritanya, lain pikirannya. Tapi kalau jadi antek WHO, ya begitu itu jadinya, ya. Jadi kayak kematian tuh sesuatu yang harus ditakuti bener gitu. Ya. Enggak ada ceritanya bagi orang beriman kematian tuh ditakuti, Pak. Ya. Justru yang harus ditakuti itu mati konyol, itu yang harus ditakuti, ya. Makanya kasus pandemi yang lebih cocok disebut plandemi ini, Pak. Ini harus kita renungkan dalam-dalam, Pak. Ini sebenarnya plandemi apa pandemi sih? Ini wabah natural alami ataukah ini wabah yang diadadain gitu. Ya, kata orang Citayam ngadi-ngadi gitu ini urusannya ngadi-ngadi bukan ya, anda tahu di barat pak, orang Amerika saja itu sampai protes dengan aturan, kalau ada kakek atau nenek mereka yang sudah sakit, sudah masuk ICU, kelihatan tanda-tanda kematian gitu kan, mereka tuh protes dengan yang namanya prokes isolasi itu mereka protes ya, kenapa? karena sudah sepantasnya ya kalau nenek kita, kakek kita udah ada tanda-tanda kematian ini kita di sampingnya lah, kita pegang tangannya kan gitu, ini gak boleh pak Gitu, jadi sudahlah, udah mau mati gitu kan? Nggak boleh didekati siapapun, ya. Kasihan sekali, ya. Padahal itu, itu logika orang kafir, Pak. Kita orang beriman justru punya panduan, ya kan? Panduannya apa? Lakinu, mau cakum, bila ilahi, kan? Talkinkanlah saudaramu yang sudah mulai kelihatan tanda-tanda kematian dengan kalimat tauhid, ya kan? Berarti kan harus ada yang di sampingnya, kan? Harus ada yang dekatnya gitu, tapi kan aturan yang dibuat sama para pengelola dunia sekarang ini Yahudi Nasrani kafir kafir tengik ini pak eh, saudara kita udah jelas kelihatan, ini udah kayaknya udah mau meninggal nih gitu nggak boleh deket kita sama dia itu alasannya apa nanti lo ketularan, lo mati juga gitu kan emangnya kita takut sama mati kita bukan takut sama mati kita takut mati konyol pak kita nggak rela ada saudara kita mati nggak kita dampingi untuk kita ucapkan kalimat tauhid kalimat tahlil. karena itu yang dia perlukan Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabat, "Man ahabba liqa Allah, ahabb Allah liqa'ahu." Barang siapa suka, senang ketemu dengan Allah, Allah suka, senang ketemu dengan dia. "Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu." Dan barang siapa yang nggak suka, ya, benci ketemu dengan Allah, Allah pun tidak suka, benci ketemu dengan dia. Nabi ngomong begini di depan para sahabat, itu sahabat langsung nyambung, langsung ngerti, langsung nanya, Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak takut dengan kematian? Terus kata Nabi, bukan demikian. Seorang mukmin menjelang ajalnya akan didatangi oleh malaikat. Dan malaikat akan memberikan busro kepada dia, kabar gembira kepada dia. Dan malaikat akan perlihatkan tempat tinggalnya di akhirat nanti yang penuh keindahan itu dengan datangnya malaikat membawa kabar gembira dan gambaran tempat tinggalnya di akhirat nanti si mukmin ini menjadi rindu ingin ketemu Allah maka Allah pun rindu ketemu dia adapun al-mujrim awil kafir adapun pendosa dan orang kafir menjelang ajalnya didatangi malaikat juga bawa kabar buruk memperlihatkan tempat tinggalnya mengerikan api yang menyala-nyala di akhirat nanti Ya, datangnya malaikat membawa kabar dan gambaran itu membuat si mujrim si kafir ini menjadi nggak pingin ketemu Allah. Allah juga nggak pingin ketemu dia. Kita ya, masya Allah. Jadi begitulah kita orang beriman ya. Semestinya tidak sepatutnya kita ini harus merasa khawatir dengan apa namanya kematian. Sehingga enggak mungkin orang beriman itu terjangkiti wahan mestinya hubud dunia karahiyatul maut. Ya, yang ada adalah orang beriman itu sangat menghargai waktu. Ya, karena dia tahu di dunia ini dia tidak selama lamanya ya, dan dia ingin meninggalkan dunia dengan cara yang terbaik yang dikenal dengan istilah husnul khatimah bahkan ada sebagian kecil dari umat Islam yang bukan sekedar mengharapkan husnul khatimah tapi mengharapkan ya asyhadah mati syahid ya, seperti Khalid Ibnul Walid Khalid Ibnul Walid itu seorang yang kalau sudah memimpin pasukan Islam nggak ada kamu kalah pak sih menang terus begitu tapi Qadarullah, beliau harus menemui kematiannya di mana? Bukan di medan perang, dia nggak dapat yang namanya rezeki mati syahid. Dia harus meninggal di mana? Di tempat tidur. Ya? ya. Dan dia di tempat tidur itu sampai mengeluarkan kutukan, yang sampai hari ini kutukannya itu banyak mengenai banyak orang, terutama para pengecut yang tidak mau pergi jihad visabilillah. Kutukannya sederhana sekali, mana mati, jubana semoga nggak bisa tidur nyenyak para pengecut. Pengecut itu gitu. <laughs> karena pengecut kan berarti kaum rebahan ya, Pak? Ya, pengennya tidur-tiduran ya, santai aja gitu kan, nggak mau pergi ke medan perang karena nggak berani menghadapi resiko kematian, luka kematian, nggak berani. Itu pada lihatnya aku nih, pimpinan pasukan Islam yang sudah ikut di, ke berbagai medan jihad aku menemui kematian di tempat tidurku. Moga-moga nggak -moga bisa tidur nyenyak di perapangecut itu. Gitu, ya kan? Nah, dan ketika dia dimandikan Pak jenazah mulianya Khalid bin Al Walid itu ditemukan ada 80 bekas luka aneka ragam, Pak, luka bacokan pedang, ya kan, luka tombak, luka panah. Tapi dia harus menemui kematiannya di atas tempat tidur. Nah, jadi Saudaraku rahimakumullah, itu poin yang ke-7. Yang terakhir yang ke-8 ini maafin baterainya habis. Yang terakhir kita ini berada dalam satu era di mana ya para kalangan ruwai bidah itu mendominasi urusan publik. Hadisnya berbunyi inna amama ad sinina ah. Sesungguhnya menjelang keluarnya dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu daya. Ya. Yukadzabu fiha Orang yang jujur akan didustakan. Sebaliknya al pendusta itu dibenarkan orang yang amanah dikhianati sebaliknya pengkhianat dikasih amanah diangkat jadi pemimpin kalau perlu diperpanjang kepemimpinannya dan kalangan ruwai bidah akan angkat suara di mana-mana terus sahabat nanya meruwi bidah ya Rasulullah apa itu ruwi bidah kata Nabi alfuaisi kuyatikal mufi amril amah orang-orang bodoh orang-orang fasik yang terlibat mengurus atau membicarakan perkara-perkara umum ya nah silahkan anda nilai sendiri di zaman kita sekarang ini berbagai panel diskusi, webinar, seminar ya kan itu banyak yang mendominasi yang berbicara tuh kalangan yang ngerti hak wal batil, yang ngerti hidayatullah hidayatul rasul, penunjuk Allah, penunjuk rasul atau kalangan yang kalau bicara dunia melulu. Dia bicara politik ya politik demi politik, ya kan, ekonomi ekonomi demi ekonomi, bicara budaya budaya demi budaya, medis demi medis, ya kan, farmasi demi farmasi begitu nggak ada hubungannya dengan din nggak ada hubungannya dengan dengan petunjuk Allah petunjuk Rasul ya nah, jadi kita sudah berada di era tersebut dan kita sangat khawatir bahwasanya ya kita memang sudah mendekati jadwal keluarnya a'zomul fitnah fitnah yang paling dahsyat yaitu fitnah ad dajjal nah inilah kira-kira kaji kita pada kesempatan kali ini mengenai Uh, umat islam di tengah tantangan zaman ya bukan islam kalau islam itu sendiri menghadapi tantangan apapun tidak khawatir karena this is an, an unbeatable religion ini agama yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun ya ini agamanya Allah ta'ala yawma ya isalladzina kafaru min dinikum pada hari ini, orang-orang kafir sudah berputus asa untuk mengalahkan agama, agama ini, agama Allah. Al-yawma akmaltu lakum alaikum ni'mati wa al-islam Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku dan telah kuridhoi, kulegalisir Islam sebagai jalan hidup bagi bagi kalian wa sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nam fa rawayat